Oke okay, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wassalamualaikum wa Alaikum Assalam. Berjumpa lagi dengan Salam Lamsadi, di sini di al Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam banah Rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay. pada kesempatan kali ini uh, lanjutan dari video-video sebelumnya, kami di al Jaya akan membahas tentang resistor. Seperti kita tahu di gambar sebelah ini uh, ada... Salah satu macam resistor dengan e, nilai yang tetap Yaitu nilai yang sudah ditetapkan dari pabriknya e, Khususnya yang memiliki nilai e, gelang warna teman-teman seperti itu Ada yang gelang warnanya 4 gelang Awas, nak? Awas kakinya Ya, Ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang Bahkan ada yang enam gelang seperti di gambar sebelah ini Nah itu ada beberapa teknik e, membacanya teman-teman ya Ingat, ada membaca, menghitung, dan mengukur. Kali ini kami memap akan memaparkan tiga, ma tiga macam pembacaan seperti itu. Uh, yang pertama, pembacaannya menggunakan tabel seperti di sebelah saya ini. Oke? Okay? Kemudian, uh, ada pemb apa, pembacaan menggunakan uh, aplikasi, teman-teman, seperti itu. Oke okay, ya? Kemudian, ada juga menggunakan... Uh, aplikasi uh, tekniknya scanning jadi tinggal di scan atau di foto begitu akan muncul nah uh, itu kemudah kemudahannya seperti itu kemudian khusus yang uh, ini yang menggunakan tabel teman-teman bisa menggunakan tabel baik yang tabel 4 warna ataupun tiga uh, warna dan 6 warna silakan teman-teman googling sendiri seperti itu yang kami jadikan contoh di sebelah ini adalah yang Empat warna Teman-teman bisa menggunakan Yang sebelahnya atau yang sebelahnya lagi Itu uh, Ada ada sekitar Dua uh, ratusan ya, Bahkan lebih Macam-macamnya seperti itu Nah teman-teman tinggal membandingkan saja Contoh saya memiliki misalnya uh, Resistor Empat gelang warna Karena contohnya di sebelah ini Ada empat gelang warna uh, Yang pertama gelangnya Misalnya merah kemudian merah, kemudian e, coklat seperti itu. Maka teman, teman bisa mencocokkan seperti itu. Di situ tertulis 220 R. Nah, 220 R itu maksudnya 220 ohm seperti itu. Karena satuan dari apa dari resistor adalah ohm seperti itu. Nah, kenapa yang di sebelahnya itu tidak ada gelang? Untuk toleransinya seperti itu Karena yang 4 warna umumnya Toleransinya itu adalah emas seperti itu Oke okay? Walaupun uh, ada juga Yang toleransinya Bukan emas untuk yang 4 gelang warna Seperti itu teman-teman ya Oke okay? Oke untuk yang aplikasi Di HP berbasis Android Teman-teman bisa ketik resistor gitu aja Atau lengkap resistor Color code Itu banyak sekali teman-teman Oke, okay. ini saya scroll sampai belum ke bawah full ya. Ini sangat banyak sekali pokoknya. Oke, okay. saya akan nyoba ini yang satu uh, juta ya, satu juta kali di download seperti itu. Oke, okay. uh, yang itu. Ya, yeah. lihat peringkatnya. Sebenarnya enggak perlu sih seperti itu. Oke. Okay. Kami akan nyoba yang satu juta kali di download Yaitu resistor code kalkulator namanya teman-teman Teman-teman bebas milih yang manapun ya Sesuka teman-teman seperti itu Oke Kami coba download kemudian kami install teman-teman Bebas ya memilih yang mana saja Yang penting bisa mengoperasikan atau menggunakannya teman-teman Oke Ini tampilannya seperti ini Ini 4 gelang 21 gelang 1 2 mol itu eh multiply ya. Atau multiple atau perkalian. Oke, okay, merah-merah. Perkaliannya e, 10 top 100 10 paket 1, jadi 10 jadi 20 20. Toleransinya Mas itu 5% teman-teman. Seperti itu. Oke. Okay, ini yang untuk 4 gelang. Nah, kalau untuk yang lima gelang teman-teman cukup uh, menekan di resistornya itu maka akan muncul lima gelang seperti itu oke, okay, nyoba lagi ya nyari yang 220 ohm merah, merah hitam, hitam eh, hitam hitam ya, hitam, hitam pengalinya uh, harus satu uh, harus nol sebelum pangkat uh, nol itu adalah satu teman-teman jadi 220 Ohm 5% tradansinya itu ingat ya 10 bakat 0 itu sama dengan 1 10 bakat 1 itu sama dengan 10 begitu selain seterusnya teman-teman nah cukup mudah kan ya oke okay. seperti itu saja teman-teman oke okay, kita akan uh, lanjutkan ke yang scanning teman-teman oke okay. <tuh> bahkan ada yang untuk komponen SMD juga teman-teman ya ini bahkan yang terakhir ini yang resistor scanner teman-teman jadi tekniknya teknik scanning seperti itu Oke ini yang SMD nah, itu yang bawah itu resistor scanner kita akan coba ya Oke kita akan uh, coba yang scanner ini kita eh uh, install ya kita unduh dulu kita download dulu kemudian kita install teman-teman ya jadinya seperti apa sabar ya seperti itu oke ini kita buka teman-teman oke okay, teman-teman tampilannya kurang lebih seperti ini ya, seperti ini teman-teman ya ini saya perbesar tadi oke okay, kita coba langsung kita tekan sebelah kanan itu tombol uh, ada tanda tangan seperti itu ya kita fokuskan dulu teman-teman ya fokuskan oke okay. langsung keluar uh, situ terbaca satu kilo ohm Lima persen ya, kelirunya hanya di ini, hanya di warna merah saja. Ya, mungkin ini efek dari kamera atau semacamnya, teman-teman. Oke, ini saya coba klik, ternyata uh, Tambah tembaga ini gak garu-garuan. Oke, nyoba lagi ya, nyoba nyeken lagi di balik, posisinya tadi di balik ya. ya. Hasilnya seperti apa? Tekan yang di bawahnya, AW itu ternyata hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, kita bandingkan dengan pengukuran. Ya, ini menggunakan avometer digital biar ndak susah begitu. Ya, belum terbaca, mungkin kurang pas. Oke, minta di-reset ya. Oke, kita perhatikan di sebelah kanan atas di avometernya teman-teman ya, satuannya itu ohm ya ya oke kemudian ohm ya nah, itu teman-teman bisa lihat yang kami tandai itu satuannya ohm seperti itu teman-teman ya jadi 103 ohm kurang lebih ya jauh ya karena kesalahan satu ini satu warna di belakang seperti itu jadi coklat hitam coklat begitu teman-teman. Demikian pemaparan kami di Alkulam Jaya mengenai tiga cara membaca nilai resistor. Teman-teman bisa menggunakan yang mana saja teman-teman suka, mau aplikasi, mau aplikasi scan scanning, atau menggunakan perbandingan dengan tabel yang ada seperti itu, oke okay? semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua eh uh, kami ucapkan terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh